Korea dihadapkan pada situasi sulit dalam laga terakhir di grup h Piala Dunia 2022 Bermodal hanya satu poin Mereka harus menghadapi salah satu kandidat juara di ajang ini yaitu Portugal Dan targetnya adalah kemenangan Tidak ada jalan lain untuk bisa lolos selain harus menang Mengingat Ghana telah mengumpulkan tiga poin Dan Uruguay sama-sama memiliki satu poin mereka akan tersingkir jika dalam pertandingan mendapat hasil imbang Apalagi kalah dan Uruguay atau Ghana mendapat kemenangan Di awal babak pertama Portugal yang diperkuat oleh sang Kapten Cristiano Ronaldo Langsung tancap gas dengan menggempur lini pertahanan Korea Selatan Hasilnya, mereka bisa unggul cepat di menit kelima melalui Ricardo Horta Harapan Korea untuk lolos Mulai memudar ketika di pertandingan lain, Uruguay telah mampu mencetak gol melalui Georgian di arah Sikaeta di menit ke-26. Namun Son Hyung-min dan kawan-kawan menunjukkan semangat pantang menyerah. Mereka balik menggempur pertahanan Portugal hingga akhirnya di menit ke-27, Korea mampu menyamakan kedudukan melalui Kim yong won Harapan Korea mulai terlihat kembali. Menengok ke pertandingan lain antara Uruguay dan Ghana, Uruguay kembali mencetak gol pada menit ke-32. Gol tersebut membuat perjuangan Korea akan semakin sulit. Apalagi jika Uruguay mampu mencetak satu gol lainnya, karena Uruguay akan unggul dalam selisih gol. Skor satu sama untuk Korea dan Portugal, serta 2-0 untuk Uruguay dan Ghana bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Portugal maupun Korea melakukan beberapa pergantian, termasuk ditarik keluarnya Cristiano Ronaldo dan masuknya Huang Hichen. Masuknya Huang Hichen membuat permainan Korea lebih hidup. Namun gol yang mereka tunggu-tunggu tak juga hadir hingga 90 menit waktu normal. Pada masa injury time, Song Hyun-min bola dari tengah lapangan diikuti oleh Huang Hichen. Son pun memberi umpan terobosan yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh wang untuk dikonversi menjadi gol. Seisi stadion pun bergemuruh, karena harapan untuk Korea Selatan lolos ke babak 16 besar kini terbuka lebar. Hanya saja, mereka belum bisa tenang karena masih menunggu hasil akhir dari pertandingan antara Uruguay melawan Ghana. Namun hingga peluit panjang berbunyi, Uruguay tidak bisa menambah gol mereka dan memastikan diri tersingkir dari Piala Dunia 2022 meskipun menutup laga dengan kemenangan. Dengan hasil ini, Korea melenggang ke babak 16 besar sebagai runner-up grup H, menemani Portugal yang keluar sebagai juara grup. Korea dan Uruguay memiliki jumlah poin yang sama, namun Korea lebih unggul dalam produktivitas mencetak gol. Korea kembali memberi kejutan seperti pada tahun 2018 saat mereka mengalahkan Jerman. Dan Uruguay harus menerima kenyataan pahit, Tersingkir dengan drama yang disuguhkan oleh timnas Korea kali ini.